Hari ini kita berada pada tanggal 17 Ramadhan. Di Malaysia, kita panggil hari ini sebagai Nuzul Quran. Nuzul, Nuzul ni turun. Quran, Quran. Jadi, tarikh turunnya Quran. Jadi, kita cuti. Alhamdulillah. Hari ini, hari ahad. Sudah bercuti. Besok, kita bercuti sebab hari ini sepatutnya kita bercuti. Nuzul Quran. Tapi, benarkah Quran diturunkan Allah... Pertanggal 17 Ramadhan. Benarkah? kita merujuk pada surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadhan al-ladhi al Qur'an Hudalin nas wabayinatim huda wal-Furqan" al-ayat. Di bulan Ramadhanlah. Ini satu-satunya ayat yang di dalamnya ada kalimat Ramadhan. Syahrul Ramadhan Ini satu-satunya ayat Yang dalamnya berbicara tentang Bulan Ramadhan Ayat ini Al-Baqarah 185 Di bulan Ramadhan lah Unzilafihil Quran Quran diturunkan Allah Jadi berdasarkan ayat ini memang confirm Memang pasti Berdasarkan wahyu Quran diturunkan di bulan Ramadhan Confirm Ditambah pula oleh firman Allah dalam surah al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul kami turunkan nya di sini ditafsirkan ulama sebagai al-Quran Quran diturunkan pada malam al-Qadar jadi confirm Quran diturunkan di bulan Ramadhan dan pada malam al-Qadar maka ulama berbahas panjang tentang ini Pertama sekali, seperti yang dilaporkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lain-lainnya, Quran diturunkan pada bulan Ramadhan pada malam Al-Qadar bermaksud bermaksud Al-Quran diturunkan Allah dari Lauhil mahfuz ke Ba'itul A'izah. Artinya, Al-Quran pada musim Ramadhan pada malam Al-Qadar diturunkan dari Lauhil Mahfus ke langit dunia dan di langit dunia itu tempatnya agak special istimewa dipanggil sebagai Baitul Aizah maka diturunkan 30 juzur kesemuanya sekali tapi diturunkan bukan kepada jujungan Al-Rasul alaih salatu wassalam tapi diturunkan di Baitul Aizah Al-Quran diturunkan selepas itu memakan masa lebih kurang 23 tahun sedikit demi sedikit selepas itu maka Al-Quran diturunkan ke Baitul Azza pada malam Al-Qadar ketika itu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ialah Al-Quran juga ayat pertamanya, ayat-ayat pertamanya, ikhrob bisme rabikaladiyoholak ayat-ayat yang lima dalam surah Al-Alaq, ayat-ayat yang ayat-ayat yang lima dalam surah Al-Alaq diturunkan di Gua Hera ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pada bulan Ramadan ketika itu. Semua ulama' berbeza pendapat tentang ayat-ayat pertama ini diturunkan di Gua Herak pada bulan Ramadhan. Ya, mereka berkata itu ya, benar. Tapi tanggalnya bila? Imam Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkannya sebagai 17 Ramadhan. Jadi apa yang kita sambutkan ini bukanlah salah. Imam Ibn Katsir dan sebagian ulama' nya lain yang bersetuju dengan beliau mengatakan ya, 17 Ramadhan itulah wahyu ayat-ayat pertama diturunkan ke atas Nabi saw. iaitu pada tanggal 17 Ramadhan di era Nabi di era Nabi ketika itu. Tapi ada pendapat yang kedua juga berdasarkan dalil, iaitu bukan 17 Ramadhan tetapi 24 Ramadhan. Pendapatnya mengatakan nuzul Quran ataupun ayat-ayat pertama yang turun ke atas baginda Ar Rasul SAW sebenarnya bukan pada tanggal 17 Ramadhan. Tapi kita yang berkata 17 Ramadhan tidak salah. Tapi pendapat kedua yang juga kuat pendapat itu mengatakan ia turun diturunkan pada tanggal 24 Ramadhan. Namun ulama' terkenal yang mengkaji sirah malah mengarang buku sirah yang mendapat anugerah. Bukunya bernama Ar-Rahik al, al maktum Karangan Sheikh Al-Mubarak Furi Al-Sheikh yang merupakan pakar sirah ini Al-Sheikh Al-Mubarak Furi mengatakan Berdasarkan kajian beliau belia, berpandukan nas, berpandukan sejarah dan sebagainya Beliau mengatakan Nuzul Quran sebenarnya jatuh pada tanggal 21 Ramadan, Bukan 17, bukan 24, tapi 21 Ini perbincangan ilmiah Bukan untuk kita berkelahi Sambutan 17 Ramadhan tidak salah Saya ulangi tidak salah Tapi kita berbincang cara ilmiah Untuk menampakkan 17 Ramadhan Walaupun kita berkata demikian Jangan berkeras dengannya Sebab ada pendapat-pendapat lain Seperti yang telah saya sebutkan tadi Alhamdulillah Tapi yang paling penting bukan nak berbicara panjang Tentang tarikh itu Tapi nak berbicara tentang Bagaimana kita berinteraksi dengan al-Quran? Kita membaca al-Quran, ya. Utlum ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diturunkan kepadamu daripada kitab. Utlum, baca. Allah perintahkan untuk kita baca, benar. Maka kita sama-sama membaca di bulan Ramadan. Kalau boleh nak mengkhatamkannya biiznillah, silakan. Tapi tak cukup sekadar itu. Allah juga mahu kita tadabbur Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 82, surah al 4 ayat 82, Allah berfirman Afala ya Quran. Tak maukah mereka tadabur Qur'an? Tak maukah you all tadabur Qur'an? Nah, sekarang kita menyambut gendak Allah agar kita bukan sekadar membaca, kita nak tadabur. Hari ini, pagi ini, kita mentadabur. Dan kemuncaknya kita nak beramal. Begitulah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu lebih penting. Jadi semoga Ramadan ini merangsang kita supaya insyaAllah mendekati Al-Quran.